oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Pol Bebirah oke okay, video kali ini saya berbagi penyebab ruak-ruak sering lepas padahal udah kena racik tapi lepas masalahnya itu ada tiga di dalam racik ini kenapa sering lepas oke okay. yang pertama itu Nah, selangnya ini Terlalu kebesaran Biasanya disebut ring kan Ring 8 Biasa kebanyakan orang pakai ring 8 Sedangkan ini Menggunakan selang Bisa menggunakan selang Asalkan satu Selangnya cari yang Lebih kecil daripada ini Itu faktor penyebabnya itu Penyebab Sering lepas seruak-ruak Padahal udah kena, kena jerat yang kedua harisnya Harisnya ini Harus besar daripada tali yang ini Sedangkan ini Sama yang ini Tali raciknya ini sama besarnya nah. Otomatis dia nggak kuat nahan Akhirnya semakin ruak-ruaknya kuat Berontaknya Dia akhirnya lepas yang ketiga yaitu masalah raciknya terlalu panjang kalau tali yang ini terlalu panjang itu otomatis sering lepas ruak-ruaknya kenapa? kadang ruak-ruak itu dia habis pas kena kena jerat kayak gini nah, kayak gini kan kalau dia masih berontak ini makin kencang tapi kalau dia udah gak berontak Akhirnya ini nggak kencang lagi Akhirnya dia bisa matok-matok ininya Akhirnya bisa kebuka Tapi kalau posisi tali yang ininya Ini tali yang ini udah aku kasih pendek Ini udah aku modif Kemarin masih panjang Waktu masih panjang itu sering lepas Pas sekarang udah dikasih pendek Alhamdulillah nggak lepas lagi itu aja sebenarnya penyebab ruak-ruak sering lepas, padahal udah kena jerat. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.